Ulah Gusang Sudin yang mengaku memiliki kesaktian memang menarik untuk disaksikan. Bagaimana tidak, kesaktiannya bahkan sampai membuat Mak Lampir ketakutan. Saat dikeroyok, Gusang Sudin juga dapat meladeni pertarungan tersebut dengan sangat santai. Bahkan, ia masih sempat melucu di depan musuh-musuhnya. Nah, kali ini kita akan menyaksikan aksi lucu dan nyeleneh Gusang Sudin saat melawan musuhnya. 1. Gusan Sudin versus Mak Lampir. Dalam video ini terlihat Gusan Sudin tengah berada di sebuah kebun pada malam hari Usut punya usut, ia berniat mendatangi sebuah gubuk yang ia duga sebagai tempat praktik dukun santet Sebelum melakukan aksinya, Gusan Sudin terlebih dahulu berdoa <tuh> Asma wa Setelah selesai berdoa Ia langsung mendatangi gubuk tersebut Ya benar saja Ia melihat sosok maklampir di dalam gubuk itu Tanpa membuang waktu Ia langsung menghampiri sosok tersebut Gusan Sudin mencoba menasehati sosok tersebut Namun sosok wanita tersebut terlihat tidak suka dan marah Orang kalau mau kaya itu kan Harusnya kerja Ia terlihat seperti mengeluarkan kekuatan sihir hingga Gus Samsudin terpental <tuk> Sosok kebat lampir itu pun tertawa Pertarungan antar keduanya pun terjadi Gusan Sudin pun terlihat tergeletak dan mulutnya keluar darah. Namun video tersebut diduga hanyalah sebuah setingan. 2. Gusan Sudin VS Dukun Santet Video berikut ini memperlihatkan ketika dua orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mendatangi Padepokan Nur di saat sejati. Kedua pria tersebut diduga hendak menemui Gusang Sudin dan menantangnya untuk berduel. Dan tanpa berpikir panjang, Gusang Sudin pun langsung meladeni tantangan kedua pria misterius tersebut. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Bak memiliki perisai pelindung, Gusang Sudin dengan santainya menghadapi kedua pria tersebut. Salah satu pria itu terlihat ingin menyerang Gus Samsudin menggunakan tenaga dalam. Namun, nah, sekali sepertinya ilmu Gus Samsudin terlalu sulit untuk ditemus sehingga pria tersebut malah muntah darah. Huh? Tanpa berpikir panjang, kedua pria tersebut akhirnya memilih untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Diduga, kedua pria tersebut merupakan bagai dari sekelompok dukun yang pernah dikalahkan oleh Gus Samsudin. Luar biasa Gus Samsudin ha? ini 3. Gus Samsudin ditantang Kejadian ini bermula saat Gus Samsudin tengah melakukan perjalanan malam hari bersama timnya menggunakan kendaraan mobil Saat di tengah perjalanan, kendaraan yang Gus Samsudin kendarai tiba-tiba dihadang oleh beberapa pria dengan penampilan misterius Hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, sabar sabar sabar sabar sabar. sabar, sabar. Gus Sudin pun dipaksa untuk turun dari mobil. Ternyata beberapa pria itu ingin mencoba seberapa kuat Gus Sudin. Awalnya Gus Sudin tidak ingin menunjukkan kehebatannya. Namun karena paksaan beberapa pria misterius itu, Gus Sudin pun meladeni mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Gus Samsudin menunjukkan jurus menghilang Sehingga orang-orang yang menantangnya tadi tidak bisa melihat keberadaan Gus Samsudin dan rombongan Rombongan pria misterius tersebut kebingungan mencari keberadaan Gus Samsudin Padahal Gus Samsudin dan rombongan masih berada di dekat mereka Gus Samsudin pun pergi meninggalkan pria-pria misterius tersebut sambal tertawa 4. Gus Sudin Tantang Dukun Santet Cuplikan berikut ini memperlihatkan sebuah momen ketika Gus Sudin Tantang Dukun Santet Awalnya semua nampak baik-baik saja Namun tiba-tiba salah satu dukun tersebut turun dari tempat duduknya secara tiba-tiba Sabar dulu, sabar dulu Hah? Kenapa masalah? Sabar dulu, sabar dulu Sampain itu sudah Hal itu tentu saja membuat Gus Samsudin terkaget-kaget. Adu ilmu tenaga dalam antar mereka pun terjadi. Kameramen Gus Samsudin mencoba membantu. Namun nah sekali, ia dipukul salah satu dukun dari belakang hingga membuatnya pingsan. Salah satu dukun itu berhasil mengikat Gus Samsudin di sebuah tiang rumah. Ia mencoba membunuh Gus Samsudin menggunakan golok yang sangat tajam. Namun Gusan Sudin terlihat kebal. Ia tidak terluka sedikitpun. Namun pada akhirnya dukun tersebut berhasil melukai Gusan Sudin hingga tidak sadarkan diri. Kedua dukun tersebut langsung meninggalkan mereka. Sungguh di luar dugaan, Gusan Sudin tersadar kembali dan seolah-olah ia tidak mengalami luka apa-apa. Wah luar biasa sekali ya ilmu Gus Samsudin. Ya, itu tadi beberapa aksi lucu dan nyeleneh Gus Samsudin saat melawan musuhnya. Semoga video ini menghibur kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.